Niat Pertama, Marifah. Pajan Marifah yang na bagdanya cuma taklil. Kali kepegah ini, Tanpa nazar Marifah tidak akan ada. Yang na taklil, hai kepegah Tuhan na. Yo, dengan dengan benda ni. Kalau yang kepegah Tuhan yang Uh, ...sifat yang kadimah, wujud kadimah. Uh, geberah kenyan, wujud. Kedam bakar. Bakar nyan. Uh, hana abis-abis. Maka mukhalafatuhu liha wadi. Hana saban. Hana sabang tanyo. Maka kuluyam huub nasi. Yang lagi nyan, geberah. Nyan ma'rifah lagi Kon Kun. Kataboh ilih Hana. pat kebahagiaan. Tanpa ma'rifah. Hadisun nafsi yang ada. Hana ikun keimanan. Sama dengan. Uruh Hana iman. Maka Hana bahagia. Udah akhirat. Yang kelep. Oh, yang kedua, muhibbanlah. Kita tanya mengenal Allah. Ka daturi. Tapi kita tidak cinta kepada Allah. Kadang-kadang bengis tu. Tuhan ke pula, dia tak boleh buat tu, lain. Tengah dah fikir ke peng, Tengah dah fikir ke Honda, Kak Semayang, Kak Meratib, ka <laughs> Kadang-kadang lagi nyan. Tak bengis tu. Jadi orang bengis tu Tuhan. Orang kira tu nombor Tuhan, Tuhan bersayang tu, kita tanya. Apa pasal? Makanya, gabung dua buah. Tidak akan meraih kebahagiaan ukhrawi, melainkan keurung yang arif billah muhibban lillah. Hadwa. Puan teman-teman? Puan minta-teman? Fa'innal mahabbah. Maka sesungguh mahabbah. Tidak... Gata capai akannya mahabbah, kecuali dengan dawam zikir. Han itu biat mahabbah.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 cinta sebab uji cinta ngan megah nah gara-gara cinta maka megah nah gara-gara megah -gara maka cinta mana habbaysai'an aksara min dikri nyen awak cinta wadekah cinta ka megah sabe-sabe cinta ke tawin megah tawin Nabi ya baba yang pas tak tak pula sawit. Nyo kak nak ternuh. Patna ternuh yang pula sawit. Patna kebun sawit yang kajadi mengatak beliau. Orang yang patna bijak sawit, ni pula ikut rumah. Orang yang tak pula bijak sawit. Orang yang tak pula bijak sawit. Orang yang tak pula sawit. Orang yang patna cermudal tak pula sawit. Jadi hanya habis-habis bicara tentang sawit, sawit, sawit. Kepun buka sawit habis-habis. Berarti lah mati sawit. Nyanyakan mana habis saya an akshara mendikiri. Dari cinta yang na dalam hati membuat lidah selalu menyebut. Balik. Gara-gara tak pegah, sabit-sabit, akhirnya cinta. Kejit selangkir, tu orang sejarah. Mereka uh, nak galak. Sebab sabit-sabit, dia oh, cakap, dia ingat. Siapa pun nak pegah? puno penuh Baru nak pegah. Padahal pun nak. Padahal dah tengok, sabit-sabit, nyanyi pegah. E, Ika lah <laughs> tengok, tempat-tempat Ya. Yeah. Jadi, dari pegah akan menimbulkan cinta. Dari cinta akan menimbulkan pegah. Menyumunan, tadi gedi kalau nak. Takde gedi-gedi kalau nak cinta kepada Allah. Maka, perbanyaklah. Ingat dan menyebut Allah. Bahkan, bahasa ini akan memperbanyak. Dawam. Dawam dengan banyak berbeda. Banyak punya nazir itu, banyak. Tapi tertolonglah anda dawam lihat wadah yang anda pakai yang lain. Tertolonglah ingat ke Allah lantihurah. Sedangkan wadah dua puluh pun jam, 20 jam begitu tertolonglah memangnya si jam berapa pun jam takai. Ingat belum? Ingat? Bukit go kibancara lima belas minit. Tiga dengar. Adapun tiga ingat, ada jumlah tiga lagi nanti tiga dua, itu dua total. Jadi yang ganjurkan ini no dawam, ma'habbah. Tidak akan kamu capai akannya mahabbah kecuali dengan dawam berkekalan zikir. zikirnya mahabbah marifah dan sesungguh marifah tidak akan kamu capai kecuali dengan dawam talab dan pikir marifah harusna talab mencari Tuhan yang Tuhan tahu lagai buat Nabi Ibrahim lagai buat Uro lebihnya nyow wadai tak eh alam Jaman hana alam ni. Sebab tak, mubah, mubah, mubah. Perbandingan ni orang. Makin terip, tuha, tuha, tuha, tuha, tuha. Tuhan mati. Yang kakak, tuha mati. Nala'ilam nyobut. Raya, raya, raya. Habis raya, tuha, tuha, tuha. Hanya mati lah. Jalak dunia, aku lagi nyobut. Jaman pun hana alam. Hanya gag, gag, gag, gag, ju. Aspal, gagak ju. Dah bertu. Setiap yang berubah, jaman hana. Menyoh hana, apa ni? Awak pasti nak berubah. Seorang so, pegawai, ni -ni nih yang yang yang yang dan pikir kita nyontah semikir pada alamnya sehingga kita terdapat bawah alamnya diciptakan oleh yang tak ilam pada alam, Haya heyyu heggong alamnya hebat heggong alamnya berarti tukang pegawai alamnya lebih heyyu lah, jadi tapu eh alam dari alam abad, alam materi, alam materi hanya hubungan alam materi dengan alam itu, hubungan sesama alam itu, semua sesama alam raya alam materi. Gawad hak guruk ngatunya menduna.